Siti Sairoh lahir pada tahun 1964, seorang perempuan di pablogistik. Siti memanfaatkan keterampilan menjahitnya untuk membuktikan bahwa dia bisa mandiri. Saat ini, Siti Sairoh memproduksi korset di atau korset yang diperuntukkan untuk di yang memiliki hambatan aktivitas karena disabilitas pada tulang belakang. Korset yang terbuat dari kain nilon tersebut diproduksi di rumahnya di kompleks rumah susun sederhana Rusunawa Kerkop Jebreso. Korset tersebut banyak dipesan dari Solo Raya, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Tegal, Surabaya, Bandung dan Jakarta dengan kisaran harga Rp75.000 sampai Rp80.000 dan Rp85.000 dengan ukuran S, M dan L. Pemesan kebanyakan dari kalangan dokter, klinik kesehatan, dan rumah sakit yang dipasarkan melalui media sosial dan dapat dipesan langsung melalui nomor di bawah.